Uh, banyak banget, uh, terutama aku kan sebenarnya baru tuh di bagian perdataan gitu kan dan lagi emang lagi tertarik banget. Nah ini belajar, kemarin kan sama Itra belajar SQL, belajar Tableau, um, itu menarik gitu kan jadi pengen explore lagi sih habis ini. Pelajaran di training kali ini belajar terkait uh, tipe data, dashboard dan juga uh, Tableau. case yang kita menyenangkan dan berguna dalam lingkungan kerja kita, terutama itu dari SQL-nya, source datanya seperti join data begitu. Hmm, macam-macam. Yang pertama kemarin dikasih use case terkait kita disuruh memecahkan satu case gitu kan. Kita disuruh bikin coding, terus kita disuruh bikin kayak. Uh, gimana caranya kita nyanjiin data, visualisasi data gitu, cari masalah gitu kan. Orang kan cari masalah, tapi kita juga diajarin gimana caranya usaiin dari segi data itu gitu. yang jelas habis ini masih mau explore lagi, masih mau belajar lagi, ya kalau bisa nanti ada training lagi lah yang lebih advance dikit gitu. Harapan saya pribadi sih bisa menempatkan atau menerapkan di training ini di lingkungan kerja untuk teman. Terus setiap report itu kita bisa lebih mudah, lebih simple, dan lebih dapat visualisasi menggunakan revenue-nya. Uh, self Service Analytics. Uh, self Service Analytics ini uh, hmm. sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini, jadi yang namanya data dan analitik itu uh, tidak bisa hanya disentralize satu unit. Memang penting ada satu unit yang menata kelola, tapi problem itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi dengan mengoptimalkan ada di beberapa unit kerja yang punya capability terkait analitik, maka problem itu bisa diselesaikan sendiri. Jadi self-service analitik itu tujuannya adalah supaya masing-masing unit kerja punya capability dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan data dan analitik secara mandiri. Uh, unit kerja uh, bisa memiliki talent yang kedepannya akan bisa membantu dalam men men men mencapai objektif atau tujuan ataupun problem yang ada di masing-masing unit kerja baik itu dari unit risk, unit IT, unit uh, strategic performance management Bahkan unit kerja bisnis, uh, jadi kita rencananya ke depan ini training tidak bukan hanya training, tapi capability ini tidak hanya dimiliki di unit kerja kantor pusat, bahkan sampai ke level uh, region dan cabang. Jadi, kedepannya kita berharap semua unit punya capability untuk melakukan analisa, sehingga apapun permasalahannya, dia bisa selesaikan dengan menggunakan data. Ujung-ujungnya kita ingin menciptakan yang namanya data driven culture di organisasi bank mandiri.